Oke okay, Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat akun di region 1, 2, 3, dan 4. Pokoknya mungkin hampir semua region gitu ya dan kayaknya memang bakal semua region tapi ya tergantung dari kalian juga gitu region mana yang kalian butuhin. Dan kalau kalian main PS gitu ya atau mungkin main Nintendo Switch dengan uh, multiple uh, region itu menurut saya menjadi keuntungan aja karena... Kadang-kadang ada game yang nggak ada gitu di region tertentu misalnya di region 3 nggak ada game PSN atau game PS2 gitu Itu hanya ada di region satu yang saya tahu dan di region 1 itu kadang-kadang diskonnya lebih lengkap gitu kan Dan kemarin sih saya beli MGS 5 ya harganya cuma 5 dolar sedangkan kalau di region 3 itu harganya sekitar puluh ribuan Dari sini kita akan langsung saja buka gitu ya playstation gitu ya playstation akan PlayStation dan di sini kita akan klik aja yang uh, website.playstation.com gitu, playstation dot Dan di sini kita akan uh, sign in aja mungkin atau My PlayStation. Kalian bisa klik di situ. Nah, di sini karena loadingnya lama gitu ya. <laughs> Jadi ini loadingnya lama ya untuk uh, internet saya gitu payah banget gitu kan. Nah jadi di sini kita akan bikin ya, bukan masuk gitu. Jadi di sini kita akan create new account dan di sini kita akan start gitu kan. Jangan sign in karena kita bikin region baru ya. Nah di sini untuk country atau regionnya, di sini tergantung dari region yang kalian butuhin atau yang kalian mau untuk uh, bikin akunnya gitu ya Jadi kalau kalian mau region satu saya saranin sih United States gitu ya atau mungkin Amerika dan mungkin juga negara-negara di benua Amerika gitu kalau kalian mau bikin region 2 kalau nggak salah uh, region 2 Turki ya Turki masuk region 2 dan katanya di Turki murah juga gitu ya murah-murah harganya tapi saya nggak bikin sih untuk region Turki karena saya males aja sih untuk bikin region Turki saya lebih mau lebih lebih semangat bikin United States. Kemarin Bapak bikin gitu ya. Dan untuk date of birthnya atau mungkin kalian uh, tanggal lahir lah ya, isi bebas aja gitu. Sebenarnya nggak bebas sih. Kalian isi aja tanggal lahirnya di sini. Saya cuma sebagai contoh doang gitu ya. Tahun 53 tadi ya. Dan sini untuk sign in ID-nya di sini kalian isiin dengan email address yang mau kalian pakai nantinya buat login gitu, tapi pastiin jangan email address yang sama gitu. Dan di sini kita akan isiin passwordnya. Untuk passwordnya pastiin sama ya atas bawah karena kalau nggak sama ya nggak akan bisa lanjut gitu. Oke, setelah itu kita akan next gitu ya. Dan di sini kita akan Uh, menunggu lagi sampai masuk ke city gitu ya. Jadi city ini adalah kota gitu ya. Kota mana yang mau kalian pakai gitu dan di sini akan ada uh, provinsinya gitu. Kalau atau mungkin provinsi apa ya state mungkin ya kalau di Amerika gitu. Nah di sini ada beberapa state-nya gitu. Kayak ada Texas kalau nggak salah kemarin saya lihat ada Texas gitu ada Ohio gitu ada Nevada gitu. Nah di sini kalau kalian mau gitu ya kalian bisa mencari state, city sama zip uh, atau postal code yang nggak ada pajaknya gitu. Tujuannya apa? Jadi kalian kalau misalnya saksi gitu ya harganya 5 dolar. Ya, kalian bayarnya 5 dolar kan akan jadi 5,5 dolar misalnya. Kalau 5,5 dolar mungkin itu pajaknya sekitar 10% ya. Dan ini ya, menurut saya 10% lumayan gitu. Cuman kalau kalian mau gitu, kalau kalian mau ya silakan aja pilih gitu ya. Kalian bisa uh, cari di Google mungkin. Jadi di sini kalian bisa melihat gitu ya untuk ini adalah postal code-nya atau zip code-nya dan di sini adalah untuk Uh, kotanya ya kalau nggak salah dan Oregon ini adalah state gitu dan di sini untuk ininya kita misalnya kita isiin misalnya Oregon ya Oregon nah jadi di sini kita akan cocokkan dengan ininya gitu ya 97330 Corvallis gitu untuk kotanya dan untuk state atau provinsnya adalah Oregon gitu dan nah, setelah itu kalian bisa klik next aja gitu dan kalian bisa pilih gitu untuk online ID-nya gitu kalian bisa pilih misalnya apapun gitu dan first name-nya dan last name-nya dan setelah itu kalian bisa klik next gitu dan di sini kita akan klik next ya dan di sini id-nya tidak available mungkin yang akan aja mungkin ya di sini kita akan next saja mungkin nah setelah itu kalian bisa finish gitu ya dan setelah itu kalian bisa mungkin kalau kalian nggak mau menerima email gitu ya kalian bisa uncheck aja yang ini dan yang nggak usah dicek sih ya dan tinggal kalian klik agree and create account gitu ya dan ini artinya adalah saya setuju dan saya bikin dan dan kita akan bikin account-nya gitu dan kalian kalau misalnya mau baca baca dulu aja kalau kalian nggak mau baca langsung aja gitu Oke, gitu ya contohnya kayak gitu aja dan setelah itu kalian akunnya udah jadi dan kalian bisa pakai gitu ya akunnya gitu ya untuk DPS kalian gitu nah kalau udah beres gitu kalian bisa mungkin bisa mengisi eh wallet kalian dan kalian bisa beli game baik itu region Turki, region Amerika atau mungkin Australia. Untuk Amerika region 1, region 2 Turki kayaknya ya dan Australia itu yang saya tahu region 4 gitu. Dan region 2 Jepang itu beda gitu. Jadi kalian kalau main multi akun bagus sih. Jadi kalian bisa Ngeliat gitu ya nih game-game mana aja gitu yang diskonnya gede dan Kadang-kadang kan ada itu yang game Jepang yang nggak ada di region 3, region 1, region 2. Jadi kalian bisa pakai region Jepang gitu. Dengan pilih yang Jepang tadi gitu. Tapi untuk uh, tax free ini bebas sih kalian mau mau pakai atau mau enggak gitu. Cuman ya kalau kalian mau pakai gitu biar lebih murah dan terhindar dari pajak gitu. Cuman gak saya sakanin sih ya, saya sakanin sih lu bayar pajak gitu. Dan ya kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Jadi kalian udah bisa langsung pakai akunnya, dan kalian jangan lupa untuk verifikasi akunnya di email kalian, gitu ya, yang tadi udah kalian daftarin, dan nanti tinggal kalian login, menggunakan online ID atau email kalian, gitu dan ya, jadi cukup segitu doang sih, untuk videonya dan thanks for watching, bye-bye